Media nulis harga properti jatuh. Yes, nah, padahal sebenarnya itu gak jatuh. Itu orang butuh duit aja. Itu <laughs> jadi karena Bu, <laughs> ya, makanya jatuh itu dijual murah, tapi tetap ya. gak laku. Hai sobat Roma 21, welcome back with me again dengan Nara. Happy New Year 2023. Nah, kali ini kita ada di... Lunch Break kita akan bahas seputaran terkait uh, broker, property agent, dan tentunya bareng-bareng dengan Bro Daye, Bro Daye ya. apa kabar? Sehat sehat. <tut>, ya? Salam properti. Properti. <tut>. Happy okay. New Year dulu nih Happy tadi. New Year <laughs> Karena udah 2023 <laughs> Tapi tentu aja Gak iya, akan iya, pernah iya. bosan bahas tentang properti. Tapi kali ini kalau lunch break kita akan bahas detail tentang broker lah Broker oh, atau property agent Seputar property agent, property agent ya? Iya bener Apa? Isu hotnya apa ini? <laughs> Isu hotnya ini, ini masih ke bawah-bawah akhir tahun lalu kali okay. ya bro ya Saat ini masih aja di media-media bahas bahwa rumah secondary itu jatuh nilainya oh, ya Oh kemarin jatuh. kita bahas ya <laughs> Iya masih kan Masih, masih. Tuh, Masuk tahun dulu. 2023 masih aja katanya jatuh, jadi menemukan antara penjual dan pembeli susah ya kan? Yeah, yeah, ini yeah. ini gimana sih strateginya mungkin untuk properti uh, agent atau mungkin broker ya bro? Apakah mereka dulu kan kita sempat bahas ya ada yang tradisional, <laughs> ada yeah. yang prope gitu ya? Nah strateginya seperti apa? Mereka ini sebenarnya bertarungnya apakah di segmen yang sama atau tidak dengan kondisi yang ternyata masih sama nih? Saya okay. dari jatuh kata gimana? Mana bro? DG? Jadi kalau yang sebelumnya Sepat rumah 21 kita bahas kan media nulis harga properti jatuh. Yes. Nah, padahal sebenarnya itu nggak jatuh, itu orang butuh duit aja itu. <laughs> jadi karena BU <laughs> nah, makanya. Jatuh itu dijual murah tetap nggak ya, laku. Ya. Kan, ya. Mm -hmm. Kalau sekarang temanya bergeser, bukan harganya jatuh atau nggak laku, mm -hmm. peminatnya sepi. Peminatnya <laughs> sepi, karena nggak bisa uh, kaku ya. Kawasan elit, peminatnya sepi, jadi uh, memang ini kita kan ngomong reaktor ya jadi memang market itu udah berkembang okay. gitu loh uh, sangat cepat perubahannya nah dinamika ini mungkin banyak uh, para kantor-kantor broker nggak bisa ngebaca ya, jadi kita lihat banyak juga kantor-kantor yang uh, tutup, yeah. ya tidak, tidak bisa, bisa bertahan, ya. Ya, apalagi kena pandemi sangat, kemarin, iya. kan. jadi hmm. uh, kita kemarin juga bicara, ada transformasi kan? Iya, uh, dari individu, broker, lokal broker, ya. kemudian muncul global franchise, global franchise, uh, local franchise, yang paling hype uh, sekarang ya. Bapak namanya partnership model, hmm. prop, Proptech prop yang uh, paling jadi. Kalau hype. dari kita buat analisa dalam setahun terakhir bahwa memang broker properti itu sekarang sudah. Kalau ada, ada apa namanya, mm -hmm. turunan nah, ya, keturunan, generasinya terbarunya generasi. itu sudah ada generasi baru yang dikenal dengan properti teknologi. Properti teknologi. Nah, ataupun kalau dia nggak main teknologi, marketnya udah berubah. Mm -hmm. nah, jadi ada beberapa kantor yang mulai mungkin, ciri khasnya gini, untuk yang turunan terbaru ya, new modelnya itu. New model. Kantor-kantor properti yang nanti bisa bertahan <coughs> itu dia harus dua fokus. Oke, okay, yaitu satu dia harus customer centris. Customer centris. Tidak lagi mengandalkan agent centris. Hmm. Kan yang ada kan agentnya suruh jualan, yeah. prinsipnya kalau closing bagi-bagi nggak -bagi, bisa lagi. Dia harus korporasi, hmm. harus pikirin uh, customer centris bisa membaca market, bisa yeah. membaca. Tetap harus ada analisis tren pasar ya. dan dia tempat, mau masuk ya. ke pasar yang mana itu hmm. poin satu. Yang poin kedua, itu harus specific market, jadi hmm. dia customer centris, harus specific market, dia mau market yang mau mana, main, mau main kemana, mau main meternya? kemana, oke, okay. itu strateginya ya, iya kan, nah, okay. yang menarik adalah bahwa, ada satu sisi lagi yang kita lihat bahwa, sensus 2020, 60%, populasi kita tuh milenial dan generasi Z. Oke. Okay. Gen Z itu sekarang udah mulai masuk ke lapangan kerja. Hmm. ya kan. Nah ini, ini market yang lagi mendominasi. Yang mendominasi saat ini. Uh, transaksi properti. Yang hmm. tadi yang spesifik, market tadi itu terendos waktu saya keliling ke remote-remote Jakarta, Kantor-kantor broker yang bertahan itu, dia biasanya spesifik, misalkan dia main di primary, dia hmm. hanya pegang 3-5 project aja. Okay. aja. lokal aja. aja. Fokus. Primary fokus di situ Nah ya, itu indikasi ya. sekarang itu mengendorse bahwa, di para pengembang besar, itu yang bisa jualan bukan yang brand-brand iya. besar tadi, lokal-lokal hmm. brand. brand. Itu yang riset kita mengindikasikan bahwa profesi ini kalau mau bertahan satu customer, customer centric, centric, dia harus spesifik market. Hmm, Nggak bisa tuh ya, campur-campur gitu bisa. mungkin ya bro ya? ya kan? dia bro. mau secondary atau ya, primary. Bro. Harus fokus ya. ya? nah sekarang yang dibilang Uh, rumah elit sepi peminat, yes, itu. itu ya ini kaitannya dengan itu, mm. transaksi yang besar itu ya memang sebenarnya di middle-lower, di middle-lower, middle mana ada okay. sekarang okay. orang yang milenial sama Gen Z itu beli yang empat puluh miliar enggak ya, nggak mungkin, ya. ya itu makanya sepi peminat, sebenarnya bukan sepi peminat, yeah. banyak yang banyak menjual, banyak ya, suplainya lebih banyak, ya, ya peminatnya tentu berkurang karena sekarang yang tren orang beli rumah kan beda gitu. Nah, rumah-rumah yang masih union yang masih kuat di di tengah kota itu nanti di apartemen hmm. saya tetap walaupun banyak orang enggak setuju saya tetap akan ya? ngomong di apartemen ya. ya kan karena orang kalau mau beli rumah di dalam kota itu udah nggak kejangkau lagi gitu. nah jadi uh, para agent properti ini uh -huh. harus fokus ke marketnya tadi uh -huh. nah, sebenarnya mereka tidak bersaing dong di diantar nggak makan sesama gitu ya bro ya, ya. antara primary sama secondary ya. jadi beda dong ya kalau primary primary secondary secondary, ya. secondary gitu ya bro ya jadi yang terjadi itu itu adalah bahwa mereka itu masih membayangkan kondisi itu masih sama. Seperti seperti dahulu, dahulu. market seolah-olah nggak berubah hmm, gitu loh. Ya. Nah, 2010 ya, era 2000 berapa itu, 2000 lima sampai dua ya 2012 kan uh, mulai drop kan. Ya, nah, pada saat booming properti saat itu dua ribu lima sampai dua ribu tahun properti agent itu ya nggak ada yang susah semuanya. Semuanya Banyak orang ya karena semuanya beli nih. beli beli properti ya, ya di samping kebutuhan juga ada juga investasi. Kalau yang sekarang itu betul-betul real market and user, user ya. dan itu pun mereka harus nabung dulu, hmm. nggak gampang ya, ya. Wah, seperti itu. Uh, jadi, kembali ke laptop, ya. dia harus customer centrist, spesifik market. spesifik market, biar nah. tetap bisa bertahan ya. Nah, pertarung, nah saya pengen lupa, saya mau kasih tambahan begini, nah dengan dinamika yang yang ada tadi ya di industri properti agent, itu eh, yang terjadi sekarang ini mereka lagi kaget-kaget gitu loh, mm. ya di 2012 kebawakan kan booming, yeah. ketat. 2018 harusnya mulai cair kan. Iya, tapi, tapi, tapi kena Covid. Iya. Nah, ini kan dalam tempo 10 tahun terakhir kan bagaimana mereka mengalami banyak sekali perubahan. Iya. Sehingga yang terjadi ya. Betul, di market ini sekarang pertarungan me mengcreate atau membuat model bisnis yang kira-kira ke depan itu bisa bertahan gitu loh. Hmm. Makanya ada istilahnya itu yang ideal itu kayak apa? Ini belum masih bertransformasi. Masih, mencari, ya? masih mencari, bertransformasi. Berkursi, Jadi nanti sekarang di market yang masih bertahan adalah franchise-franchise global. Tapi okay. mulai kedodoran ini. Yeah. Lokal franchise, ya kan? Protek, hmm, okay. ya kan, nah di luar itu okay. yang masih tradisional maupun individual pun juga ada, ya, masih tetap tapi saya bisa. sih berharap mereka akan masuk ke tiga pemain besar ini ya, apakah dia masuk Global Hi. Brands, Local Brands, atau ke protek. mereka harus masuk ke sana, karena nggak karena bisa lagi profesi ini di Indonesia kan harus dibangun dan Uh, dikembangkan kan, apa uh, yang terjadi kalau mereka nggak switching juga nih bro, misalnya jadi mereka akan, tetap bertahan, akan kelibes, dengan... akan kelibes, nggak bisa juga gitu, mm -hmm. ya, karena kan. marketnya juga udah nuntutnya, mereka yeah. harus berubah yeah. ya bro ya, jadi nanti pertarungannya gimana ini, nah, paling nggak nanti yang global brand ini mungkin bisa bertahan hanya di kota-kota besar, ya, main secondary, tapi transaksinya udah jauh menurun, ya, udah jauh ya. dari karena, karena oh. sekarang yang lagi happening atau properti yang booming adalah yang middle low dan ya, user ya. ya, kalau secondary kan indikasinya lebih ke buat investasi mungkin ya, gitu ya bro ya. ya kan, Kemarin di sesi sebelumnya kan ya. saya bilang kan kalau secondary itu beda, kalau market itu sekarang berubahnya itu banyak ke benda-benda pemakai, yes, orang beli yes, properti untuk dipakai, Yes, yes Udah jarang orang beli properti untuk investasi. investasi, ada paling ya tetap Tadi pekerja, tapi satu dua, kayak yeah. dulu kan. Mm -hmm. Orang punya puluhan properti yeah, untuk investasi. Iya kan. Yeah. Yeah, kan? Kalau kecuali dia mau main segmen bawah. Kalau mau investasi properti, ya mending jadi developer aja. Iya, yeah. <laughs> yeah. kalau banyak-banyakan properti, ya apa iya Iya kan, yeah. gitu. Jadi bener-bener market itu udah, udah sangat berubah sekali, berubah sekali, gitu loh. jadi sebagai agent propertinya pun harus turut berubah nih ya, berubah, bro, harus baru-baru bertransformasi, gitu loh, iya okay. kan, banyak nah tadi banyak. saya poinnya mau bilang gini, secondary itu suplainya nggak akan sekuat primary, karena biasanya orang yang jual secondary, orang, kalau Premier itu rata-rata kan employee, yeah. atau first buyer, end user gitu ya, dia rata-rata beli properti itu pakai loan, mm -hmm. jangkanya bisa 10 sampai 15 tahun, dan atau mereka nggak ya? akan jual. Yeah, karena yeah, kan? sih, ya karena di sih ya. Yang dijual itu kan yang segmen atas yeah. biasanya yang, orang yang memang tidak, membeli properti tidak dari loan. Jadi supply properti secondary, tanyakan masih di kota, di kota -kota. tengah kota. Makanya, Bu Gubernur Anies kemarin kan memberikan priority untuk membebaskan pajak untuk orang-orang ya. yang punya rumah di kota. Misalkan, dia, apa namanya? Uh, pensiunan, ya, veteran ya, ya kan orang-orang yang memang, memang tidak punya penghasilan, penghasilan itu ya, bisa ya. mengajukan pembebasan pajak, uh, pajak. kalau enggak ya dia terusir iya, <laughs> secara udah berapa ya di tengah kota pajaknya udah berapa ya, mahal banget <laughs> ya, ya pasti ya, ya bro ya, ya. nah, jadi di lunch break kita udah dapat lagi hidayah nih ya, terkait agent properti ini, harus switch harus diselesaikan dengan target marketnya ya bro ya, ya. jadi, jadi harus. kita pengen kirim pesan ke sobat rumah yes. 21 ya di properti agent itu sudah market sudah sangat berubah sangat dengan cepat berubah. ya kan pertarungannya ada di tiga besar nanti satu yang masih Uh, kalau istilah saya konvensional broker lah, jadi global-global okay. brand franchise itu ya, itu masuk di Mas, Masih ini rata-rata dia masih main di secondary, oke, okay. ya kan, nah, kemudian lokal, hmm. lokal, lokal franchise, hmm. itu biasanya dia masih based in franchise, ataupun sistem apa, partnership, partnership, ataupun dia korporasi, dia bikin kantor, Uh, pakai brands gitu, cabang, ya dia punya dia, gitu. Ini udah mulai main di middle-lower. Middle-lower. Middle-lower, nah nanti pro -tech. Nah, ini. pro ini main. lagi, lagi happening-happening ya. dan happening. dia di juga ada global, ada lokal juga ya. ini. jadi ada juga <laughs> nah, ya. Pertarungan ada ini, tapi prediksi ya. saya ini yang, hmm. yang main di segmen secondary yang gede-gede ini -gede gede -gede akan men light. menciut lah, menciut hmm. otomatik. Mereka banyak akan shifting ke middle-lower. Middle-lower juga ya. Nah, untuk berhasil, hanya ada dua klub, yes. customer centrist, spesifik market, spesifik market, nggak bisa palu gada, nggak bisa palu gada sekarang ya yeah. apa aja orang cari ada <laughs> ya gitu ya bro, jadi harus spesifik nih. Dan kalau kita ketemuin so banyak right. broker broker yang di individual ya itu lata lata masih palu gada itu. Iya yeah, semua ada sampai yang nggak enggak ada di listing juga ada ya, jadi bingung nih. Oke sampai Roma dua ya, jadi itu sesi lunch break kita bersama Bro dey jangan lupa terus juga nonton YouTube channel Roma 21 jangan lupa untuk untuk like, comment, dan juga subscribe tentunya. Dan share, dan share tentunya, <laughs> karena 2023 ini kita bakal sering banget ya. Yeah. Tetap bahas terkait uh, properti, terkait broker tentunya juga di Roma 21. Oh ya yeah. terima kasih, bro. Nanti kita akan okay. ketemu lagi di sesi lunch break selanjutnya. Salam, salam properti.